Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo WhatsApp guys, balik lagi bersama gua Adi Si Sutub, di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang akan rilis di game Free Fire. Mulai dari info Free Fire versi Lite, event jersey baru sampai dengan info lanjut dari inkubator SG2 atau shotgun M1887 dan lain-lain. Wow. Ngapo? Oke. Yang pertama ada info resmi rilisnya map baru Alpin. Jadi telah dikonfirmasi bahwa map baru Alpin ini di server Indo akan hadir pada awal tahun baru, tepatnya tanggal 1 Januari 2022 Yang kedua, ada info seputar website bb.id Sempat beberapa hari semenjak terjadinya kebakaran di Gedung Cyber Jakarta Banyak website-website itu di Indonesia yang mengalami gangguan atau terdampak Salah satunya adalah website bb.id atau beritabuya.id Dan telah diinfokan bahwa website bb.id ini telah bisa diakses kembali Yang ketiga, ada info next event Vindadville Jadi besok kalau nggak salah di tanggal 26 Desember Akan hadir event spin set bundle Amber Mega Super. Selanjutnya, di tanggal 25 atau hari ini, akan ada diskon sampai 40% dan buff 100% Untuk event Lucky royal seperti Diamond Royal, Inkubator dan lain-lain Terus, nanti akan hadir loot karakter beserta fragment upgrade Nairi Dan skin pet Benny pada shop in-game Terus, akan hadir juga loot skin Mini Uzi dan SGMAG7 yang kemarin sempat rilis pada event Weapon Royale di tanggal 26 juga event mystery shop part 1 bakalan berakhir atau hilang tapi tenang aja event mystery shop part 2 nya masih ada sampai tanggal 31 Desember yang keempat ada skin penutup kepala terbaru yang pertama ada skin penutup kepala dengan tema elepen seperti temanya Skin penutup kepala ini memiliki desain bentuk layaknya kepala elepen atau gajah berwarna pink atau merah muda. Untuk di beberapa server, skin elephant head ini rilis pada event top up berhadiah 300 diamond. Dan ada juga yang dirilis pada event kred pada shop. Dan untuk di Free Fire Server Indo kemungkinan skin ini akan hadir pada event bonus top up berhadiah kurang dari 200 Diamond atau pada event mission berhadiah. Yang kedua ada skin penutup kepala dengan tema Dolphin. Yang dimana skin penutup kepala ini memiliki desain bentuk layaknya lumba-lumba, pastinya. Kalau skin-skin penutup kepala kayak gini, player cewek kayaknya lebih suka ya. Kalau player cowok mah, ya sukanya yang keren, sangar, dan langka gitu kan? Yang kelima, ada beberapa fakta unik seputar game Free Fire. Yang pertama, Garena Free Fire menjadi game seluler yang paling banyak ditonton di tahun 2021. Tercatat kurang lebih 325 jam waktu tayang yang mengesankan. Yang kedua, game Free Fire memiliki ukuran APK lebih besar 140 kali lipat dibanding versi beta atau pertamanya Yang dimana game Free Fire pertama kali dirilis hanya memiliki ukuran aplikasi 25 MB di tahun 2007 Dan sekarang sudah mencapai berat lebih sekitar 3,5 GB Kalau dulu kita bisa main game Free Fire dengan device RAM 1 GB Kalau sekarang bisa, tapi ya... Yang ketiga ada game Free Fire menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar pada tahun 2021 Wow angka yang fantastik ya cuy Di tahun 2021 game Free Fire telah melampaui angka 1,1 miliar USD dalam pendapatan Ada sekitar 6 miliar dolar itu nyata Menurut platform, Garena Free Fire berada di posisi ke-8 peringkat global Gimana nih pendapat kalian cuy Mengenai beberapa fakta unik dari game Free Fire tercinta kita ini ya kan Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Oke. Yang keenam, ada info Free Fire Lite Free Fire Lite merupakan aplikasi yang banyak dicari oleh para pemain game battle royale terutama pesaing utamanya adalah game PUBG yang memiliki versi Lite nya pertanyaannya adalah apakah akan ada Free Fire Lite legal atau resmi nantinya diinfokan oleh beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan pengembang battle royale Garena menginfokan bahwa tidak ada Free Fire Lite yang tersedia untuk diunduh dan tidak ada aplikasi serupa yang sedang dikembangkan. Berarti dengan kata lain benar-benar tidak ada Free Fire Lite ya atau tidak ada Free Fire versi rendah atau versi kecilnya lah. Yang ketujuh ada jersey terbaru. Yang pertama ada nomor 18 Marun jersey. Yang kedua ada nomor 18 Green Jersey Yang ketiga ada nomor 11 Red Jersey Yang keempat ada nomor 13 White Jersey Yang kelima ada nomor 10 Ruby Jersey yang keenam ada nomor tujuh Basil Jersey. Untuk di beberapa server Free Fire luar seperti India, skin Jersey ini sudah rilis pada event Spin Lucky Royal Jersey Royal beberapa hari yang lalu. Dan untuk di Free Fire, server Indo kemungkinan jersey ini akan hadir pada event spin yang sama, atau pada web event baru berhadiah. Skin jersey gimana? Tertarik mengoleksi semua atau salah satu jersey ini, cuy? Yang kedelapan, ada info event mini kolaborasi Free Fire X Infinix Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai info ini, mari kita simak trailernya cuy Sekuy Yang dimana pada event kolaborasi ini menghadirkan tiga hadiah atau item Yang pertama ada skin terbaru dari parasut Yang dimana skin ini memiliki desain warna dasar hitam, oranye, dan merah Terus ditambah dengan tulisan Infinix di bagian atasnya Yang kedua ada skin terbaru dari tas atau backpack Untuk desain tampilannya ya masih sama seperti skin tas gratisan pada umumnya lah yang berbeda dari skin ini hanya dari segi desain warna dan tulisan Infinix-nya aja. Yang ketiga, ada skin baju Infinix. Untuk tampilannya, ya, kayak skin baju gratisan lah, ya. Cuman bedanya ada desain seperti kobaran api dan desain tulisan Infinix Di bagian depan dan belakang dari skin ini Dan skin baju ini bisa kalian gunakan di semua karakter Mau itu karakter cowok ataupun cewek Bisa gitu kan cuy Untuk di beberapa server luar seperti India Beberapa skin ini telah rilis dalam bentuk event mission login rewards pada web event special Free Fire X Infinix. Dan untuk di server Indo sendiri kurang tahu apakah event ini juga akan dirilis, tapi kemungkinan beberapa skin ini akan hadir pada event mission gratisan. Yang kesembilan, ada skin baju tato terbaru This is special event kolaborasi Free Fire X JBL Pin. Untuk desain tampilannya keren nih cuy. Yang dimana hampir semua bagian bawah leher sampai pinggangnya itu dipenuhi oleh tato. Dan yang paling mencolok ada tulisan familia di bagian dadanya. Dan kemungkinan skin baju tato ini akan hadir pada event gratisan atau pada event shop. Yang kesepuluh, ada info lanjut dari skin legendary terbaru dari senjata SG-2 atau shotgun M1887 atau shotgun titit Karena banyak dari kalian yang pengen gua bahas skin SG titit ini lagi, jadi oke okay lah gua bahas gitu kan nice. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita simak trailer model lone wolf yang berkaitan dengan skin SG-2 atau M1887 ini Sekui Banyak dari kalian yang bertanya-tanya Bang, skin SG2 ini rilis pada inkubator atau web event gacha bang Bang, kapan skin SG titit ini rilis bang Bang Katanya skin shotgun M1887 ini nggak jadi rilis bang Harap kalem, tenang, santuy ya kan Setelah gue beberapa kali mencari info terbaru dari skin SG2 ini Gue menemukan info bahwa skin shotgun M1887 ini dikabarkan rilis pada event web Spin Wah, kaget dong gue ya kan <tuh> Karena makin penasaran, akhirnya gue ke salah satu Free Fire server luar, dan di sana gue mendapati event Shotgun Titit ini rilis, cuy. Kalau nggak salah, nama dari eventnya itu Dos of Victory atau Victory gitulah. Tetapi event ini tiba-tiba error atau di cancel. Ya bisa kalian lihat sendiri ya, bahwa ada icon atau logo lingkaran yang disilang gitu dan dikabarkan event ini baru akan bisa diakses kembali pada awal bulan Januari 2022. Adapun yang mengatakan bahwa skin SG2 Bless of Yuri ini hadir pada event gacha Gaming Dice. Kalau info ini gua kurang gimana gitu. Karena belum ada sejarahnya ada skin senjata yang dirilis pada event Gaming Dice, ya kan? Yeah. Dan di lain sisi ada juga info yang mengatakan bahwa skin SG-2 ini rilis pada inkubator setelah inkubator Geometric Shock. Karena kedua inkubator ini memiliki keterkaitan tema yang sama atau bisa dibilang skin SG-2 ini merupakan inkubator pasangan dari inkubator bundle Geometric Shock. Jujur aja ya, untuk info yang ini gue lebih percaya sih cuy. Karena dari jadwal dan keterangan pembaruan update besar OB-31 kemarin, skin-skin SG-2 ini tertulis Proxima Incubadora M1887 dalam bahasa Spanyol, yang artinya inkubator berikutnya M1887. Hal ini juga didukung oleh munculnya penampakan blueprint inkubator shotgun M1887 pada file update OB-31 kemarin. Cuman dari munculnya penampakan beberapa skin shotgun M1887 sampai detik ini, belum ada bocoran atau info resmi mengenai skin shotgun M1887 Blast of Fury ini akan rilis dalam bentuk apa. Jadi gua belum bisa memastikan bahwa skin SG2 ini fix akan rilis 100% pada event Inkubator. Setelah kalian melihat dan mendengarkan info-info seputar skin shotgun 2 ini, apa pendapat kalian cuy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke. Okay. Kalau misalnya kalian nanyain pendapat gua pribadi itu kayak gimana, gua sih yakin 72% skin shotgun M1887 of Yuri ini rilis pada event inkubator. Dan apabila beberapa skin shotgun 2 ini rilis pada event spin atau gacha, Udah sih, udah. Hanya player sultan yang bisa dapetin skin SG titit ini cuy. Karena bakalan menghabiskan banyak sekali diamond sih buat borong skin shotgun ini. Buat kalian yang penasaran kayak gimana tampilan dari masing-masing skin shotgun 2 atau shotgun M1887 ini saat berada di in-game free fire, kalian bisa simak cuplikan ilustrasi berikut ini. Ini untuk tampilan dari skin Shotgun 2 Theranos Burst. <SILENCIO> ini untuk tampilan dari skin Shotgun 2 Solaris Burst ini untuk tampilan dari skin Shotgun Aqua Burst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 supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire. Gua adisi tutup sehabis dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battle Ground. Salam update.